untuk singkat waktu kita langsung saja mengambil kepada zodiak yang pertama yaitu Aquarius selanjutnya kepada zodiak Pisces selanjutnya kepada zodiak Aries selanjutnya kepada zodiak Taurus selanjutnya kepada zodiak Gemini selanjutnya kepada zodiak Cancer selanjutnya kepada zodiak leo selanjutnya kepada zodiak virgo selanjutnya kepada zodiak libra selanjutnya kepada zodiak scorpio selanjutnya kepada zodiak sagittarius selanjutnya kepada zodiak capricorn keberuntungan di bulan september tahun 2021 jika kartu zodiak sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan 12 zodiak di bulan September tahun 2021 dan satu kartu support energi mewakili semuanya dan jika kartu support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak keberuntungan di bulan September tahun 2021 dan satu kartu kesimpulan ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk keberuntungan seorang Aquarius adalah 8 of Pentacle ataupun 8 poin. Untuk zodiak Aquarius akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan di bulan September tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan seorang Aquarius akan jauh lebih meningkat di bulan September yang ia dapatkan dari usaha kinerjana sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of Sword. Secara memiliki King itu diartikan seseorang yang sudah matang pikiran Dan seseorang yang lebih tua dari Aquarius Serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun Dan di sini menggambarkan kebetulan seorang Aquarius Ia dapatkan dalam peningkatan keuangan Yang dimana sini selalu disupport orang-orang sekitar Didoakan oleh orang tua Aquarius sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Dewa, secara umumnya, dewa itu diartikan kesempatan kedua, kesempatan lain mendapatkan kesempatan yang lain juga, dan di sini menggambarkan kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Aquarius untuk menata kembali keuangannya, sehingga akan terjadi peningkatan keuangan di bulan September yang didukung penuh oleh orang-orang sekitar serta didoakan oleh orang tua Aquarius sendiri, dan untuk kasus zodiak Pisces adalah. 10 open tackle ataupun 10 poin untuk setiap pieces, akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan yang dimana sini digambarkan seorang PCS akan mendapatkan keuangan yang jauh meningkat kondisi keuangan yang berkecukupan yang dimana sini usahanya akan semakin sukses dan di disini seorang PCS akan selalu dimotivasi dihukum oleh orang tua juga serta dihukum didoakan oleh pasangan yang dimana disini di doak mendukung kartu untuk mendapatkan kesempatan lain memperbaiki keuangan sehingga akan mendapatkan keuangan yang lebih maksimal di bulan September tahun 2021. Dan untuk keberuntungan zodiak Aries adalah 9 of sword ataupun 9 pedang. Untuk zodiak Aries akan mendapatkan peningkatan kesehatan di mana di sini dikategorikan zodiak Aries akan mampu move on dari masa lalu serta mampu move on dari sebuah pengalaman yang sangat Membuat seorang aris, daun di bulan September tahun 2021, dan di sini juga digambarkan seorang aris akan disupport, didukung, dimotivasi, serta didoakan oleh orang tua aris. Rekan-rekan aris untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi, serta di sini doak menunjukkan bahwa sana seorang aris akan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesehatan. Di bulan September tahun 2021, dan di sini seorang aris akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori kesehatan. Nah, untuk zodiak Taurus adalah... Nine of Tackle ataupun 9 koin untuk setiap Taurus ia akan mendapatkan keuntungan di dalam kategori keuangan yang dimana disini digambarkan seorang Taurus akan mengalami peningkatan keuangan yang dimana disini setiap usaha yang ia jalani yang ia miliki akan menghasilkan hasil yang maksimal yang mampu mendorak kehidupan lebih bagus lagi yang dimana didukung kartu King of Sword yaitu orang-orang sekitar akan mendukung seorang Taurus untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi serta di sini Tower menunjukkan kesempatan lain telah didapatkan oleh seorang Taurus di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini akan terjadi peningkatan keuangan seorang tahu sendiri dan untuk zodiak Gemini adalah jo Cup ataupun dua piala untuk zodiak Gemini akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini ada dua prediksi. Pertama, Gemini yang sedang berpasangan akan mendapatkan kebahagiaan karena penulisan, serta di sini digambarkan akan mendapatkan keturunan di bulan September, dimana di sini didoakan oleh orang tua Gemini, serta orang tua pasangan Gemini sendiri, serta di sini dapat menggambarkan kesempatan kedua akan didapatkan. Oleh seorang Gemini, itu mendapatkan hubungan asmara yang lebih harmonis, lebih romantis di bulan September tahun 2021. Dan disini juga digambarkan kepada seorang Gemini yang sedang single, ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke yang lebih serius. Dan untuk Kartu Zodiak Cancer adalah, suyopem takel ataupun tiga koin. Untuk Zodiak Cancer akan mendapatkan. Keberuntungan dalam kategori keuangan, yang dimana di sini digambarkan keuangan seorang Cancer akan jauh lebih meningkat di bulan September tahun 2021, yang dimana ia dapatkan dengan membantu orang lain dan di sini King Oxford merupakan orang yang dibantu Cancer sehingga mampu membuka pintu rezeki seorang Cancer lebih bagus lagi. Dan jika kartu robot kita gabungkan dengan zodiak Cancer, di sini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan lain telah didapatkan oleh seorang Cancer untuk membuka pintu rezeki yang dimana di sini akan mampu mentok keuangan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak leo adalah nine of Cup ataupun 9 piala untuk zodiak leo akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana sini digambarkan seorang leo akan mendapatkan kebunan, keharmonisan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana sini disarankan kepada seorang leo untuk menerima pasangan apa adanya melupakan masa lalu pasangan menatap masa depan bersama seorang pasangan serta tidak membandingkan pasangan dengan orang lain yang dimana di sini King Oxford yaitu orang tua Leo serta orang tua pasangan akan selalu mendoakan Leo bersama pasangan untuk lebih bahagia lagi. Dan jika kartu The World kita gabungkan dengan kartu seorang Leo di sini menggambar, seorang Leo sama pasangan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan asmara nya sehingga tercipta keharmonisan dan kehubungan hubungan asmara di bulan September tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak Virgo adalah free of card, ataupun tiga piano. Untuk Zodiac gue akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara juga yang dimana di sini digambarkan kepada seorang Virgo yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana sini atas restu orang tua Virgo dan orang tua pasangan Virgo sendiri, serta sini kesempatan akan didapatkan oleh seorang Virgo bersama pasangan untuk menata meniti kembali hubungan asmaranya kepada yang lebih bagus lagi dan kepada seorang Virgo yang sudah di pasangan sini menggambarkan akan mendapatkan perturunan yang dimana disini menjadi sumber kebahagiaan antara seorang Virgo bersama pasangan yang selalu didukung, didoakan oleh orang tua Virgo serta orang tua pasangan, dan di disini kesempatannya lain akan didapatkan oleh seorang pribur kepasangan untuk menata kembali hubungan asmara dengan kehadiran seorang keturunan di bulan September tahun 2021 dan untuk zodiak Libra adalah seribu tuan ataupun tiga tempat. Untuk si debitur akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori karir pekerjaan yang dimana di sini digambarkan seorang debitur akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang dimana juga di sini akan mampu mendongkrak finansial kehidupan lebih bagus lagi serta di sini digambarkan seorang debitur akan mencoba membuka usaha yang baru yang dimana di sini akan bernilai positif kepada kehidupan seorang debitur sendiri yang dimana usaha tersebut diberikan masukan oleh orang tua dan di sini dibantu oleh orang tua debitur sendiri. Dan Jika kartu luar kita gabungkan dengan kartu zodiak Libra di sini menggambarkan seorang Libra akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan karir di bulan September tahun 2021 dengan dukungan dari seorang tua dengan masukan dari seorang tua serta dilupakan oleh orang tua Libra sendiri. Dan itu zodiak Scorpio adalah six of one ataupun enam tokam untuk Zodiac Scorpio akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kerja pekerjaan juga yang dimana disini ditambahkan seorang Scorpio akan direkomendasikan meningkat menaiki jabatan dalam suatu instansi perkantoran yang akan berdampak positif kepada kehidupan yang dimana yang merekomendasikan seorang Scorpio adalah rekan-rekan kerja Orang yang dipercayai serta di sini seorang Virgo akan mendapatkan kesempatan kedua untuk meniti karir yang lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan mencoba untuk membuka usaha yang baru yang dimana ini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan Virgo sendiri. Untuk zodiak Sagitarius adalah Four of sword, ataupun empat pedang. Untuk zodiak Sagitarius akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori kesehatan yang dimana sini digambarkan seorang Sagitarius akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dengan beristirahat dengan refreshing dengan merelaksasikan diri sendiri yang dimana sini akan berdampak positif kepada kesehatan seorang Sagitarius sendiri dan di disini juga digambarkan seorang Sagitarius akan selalu dimotivasi didoakan oleh orang tua oleh pasangan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi serta disini buat menggambarkan Kesempatan kedua akan didapatkan oleh seorang Sagittarius di bulan September untuk meningkatkan kesehatan lagi. Kita mendapatkan istirahat yang bagus, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan Sagittarius sendiri. Dan untuk zodiak Capricorn adalah three of Swords, ataupun tiga pedang. Untuk zodiak Capricorn akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori kesehatan, yang dimana di sini seorang Capricorn digambarkan akan sembuh, akan melupakan pengkhianatan yang ia terima dari seorang pasangan. Dan di sini seorang Capricorn mampu mengobati lukanya sendiri, dan di sini juga digambarkan King of merupakan seseorang yang memberikan nasihat masukan kepada seorang Capricorn untuk move on dan melupakan masa lalu serta pengkhianatan yang ia terima di bulan-bulan sebelumnya. Dan jika kartu dakwah kita gabungkan dengan kartu zodiak Capricorn, di sini menggambarkan kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Capricorn untuk memperbaiki hubungan asmaranya, yang dimana selalu didukung oleh orang tua, oleh rekan-rekan kerja, orang-orang di sekitar. Yang dimana disini akan berdampak positif kepada kesehatan surang Capricorn di bulan September tahun 2021. Dan disini bisa kita simpulkan keberuntungan 12 zodiac di bulan September tahun 2021. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang keberuntungan 12 di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian. agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.